Baiklah para sahabat yang seluruh dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Ada kabar spesial dari Helmi Yahya, para sahabat ya. Satu jam yang lalu, mengunggah sebuah postingan foto kebersamaannya dengan Lesti Rizky Bilar dan Rudi Salim. Wow, ini kejutan spesial untuk warga Konoha, karena Papa Bilar, Bunda Lesti, ini menjadi bintang tamu. Di acara Helmi Yahya Bicara Wow, ini kejutan banget ya Untuk warga Kunoha makin gak sabar Menyaksikan kolaborasi bersama Helmi Yahya Pasti ini bakal pecah banget persahabat ya Dan kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan oleh Helmi Yahya Janjian dengan pasangan paling heboh di Indonesia Rizky Bilar dan Leslie Kejara Untuk jadi tamu Helmi Yahya Bicara Wah, wow, Masya Allah banyak ya Kata Helmi Yahya Leslar adalah pasangan paling heboh di Indonesia Masya Allah, mudah-mudahan ya Selalu sehat, selalu bahagia untuk mereka Dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar dan respon yang diberikan Dari akun Omnifo mengatakan Tamunya keren-keren, luar biasa banget ya Idola kesayangan kita selalu tampil keren dan pastinya Selalu menjadi pusat perhatian banyak orang ya Masya Allah Kemudian persahabat disimak juga Ini ada vitamin bahagia yang kita dapatkan Dari Bunda Lesti Kejora Mengunggah postingan Teh Ocha Persahabat ya Ini saat video call bareng nih oh, Lagi kangen-kangenan kata Teh Ocha Masya Allah banget ya Sama banget ya Rindu juga melihat kebersamaan dengan Teh Ocha Antara BBL dan Bunda Lesti ini kebahagiaan juga yang kita kita dapatkan, Masya Allah banget ya mudah-mudahan silaturahmi ini tetap terjaga dengan baik. Kita bangga karena idola kesayangan kita, ini selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Momen ini pun diunggah kembali oleh aku, Les Larsik. Banyak juga tanggapan komentar yang diberikan di postingan ini. Kita lihat persahabatnya dari akun Hartati 245 mengatakan, ada yang kangen sama Baby Cerdas nih, sama saya juga kangen selalu sama Abang Al-Fatih. Semoga cepat ketemu sama Wakca, apalagi sekarang Abang sudah pinter banget kalau ngoceh. Wow, menunggu banget ya pertemuan antara Teh Ocha bersama Abang Fatih. Bakal pecah juga nih persahabat ya, semoga saja mereka selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Selanjutnya, persahabat disimak juga, ya ini ada momen spesial banget nih di vlognya Leslam Entertainment Karena sudah berkali-kali pun melihat vlog ini, kita selalu bahagia banget ya Yuk sama-sama streaming di vlognya Leslam Entertainment Karena ini kebahagiaan yang kita dapatkan Abang L dan Bunda Lesti, Bapak Bilar, emang selalu bisa membuat kita semakin bahagia setiap harinya, Masya Allah romantisan kekiutan, dan kemesraan selalu diperlihatkan ya oleh Lesnar. Bangga banget punya idola seperti ini yang selalu menginspirasi untuk banyak orang. Yuk yang mau happy-happy, kita langsung saja ke channel Youtube Lesnar Entertainment. Kita lihat romantisan, kekiutan, kegesrekan dari Lesti dan Rizky Bilar. Selanjutnya para disimak juga, ini ada info dari l2w.id menginfokan soal donasi kurban persahabat ya gerakan donasi rp ribu rupiah untuk donasi kurban donasi ditutup tanggal 5 Juli 2022 yuk yang mau berpartisipasi donasi kami tutup tanggal 5 Juli 2022 segera DM untuk informasi donasi Masya Allah banget ya kita support dan kita dukung nih untuk program L2W kali ini persahabat ya gerakan untuk donasi kurban Semoga lancar, semoga apapun yang dilakukan diberikan kemudahan ya Kita bangga Bukan hanya idolanya saja yang mencontohkan kebaikan Tapi fanbase-nya juga luar biasa Selalu mencontohkan kebaikan